Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Jumpa kembali dengan Akidah Channel pada kesempatan kali ini. Semoga ikhwan fillah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita kembali Akidah Channel hadir untuk bersama-sama kita menghadang para pengkhotbah dan para misionaris. Untuk kali ini, video reaction kami sajikan untuk Ivan. semuanya semoga bisa membawa manfaat dan sekaligus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih kita angkat dari si penghujat video Taibudin Ibrahim dalam pernyataan-pernyataan terbarunya yang selalu bernarasi kebencian-kebencian terhadap agama Islam. Bagaimana videonya? Kita simak yang satu ini. Allah Allah, Allah Allah adalah perbuatan agung. Ada banyak orang yang yakin bahwa menyakiti, menyerang, dan menyelesaikan orang adalah perbuatan agung, dan mereka kira mereka layak dapat upah di sorga. Tetapi bagi kami, Yesus Kristus membalas kejahatan dengan kebaikan sedikit kita komentari ya eh uh, dari awal video itu Coba dia bernarasi tentang apa bisa dikatakan lafal azan ya lafal azan di sini dia seperti berkesan cemeh eh atau sebuah kata hinaan ya dia menyebutkan Allahu Akbar Allahu Akbar seperti itu kan jadi Mungkin ya, kalau dia tidak meyakini atas lafaz itu, kita enggak masalah. Bagi dia, dia, dia orang Kristen. Nah, dia murtadin. Nah, dia tahu makna di situ. Sebenarnya dia tahu. Nah, kalau sudah dan uh, tidak meyakini Islam, kenapa dia seperti itu? Nah, kalau di dalam keyakinan Kristen itu tidak di, dipakai atau tidak berguna. Ya, silahkan itu. Tetapi, kenapa harus uh, melakukan sebuah hal? Yang membuat ya dan berkesan umat Muslim itu tersakiti. Nah, kamu selalu bernarasi kebencian yang dimiliki oleh ajaran Rasulullah. Kamu selalu bernarasi bahwa Islam itu selalu membawa kebencian. Tapi dari kata kamu yang melafatkan Allahu Akbar itu seperti itu, kamulah sebenarnya yang sebenar-benarnya penebar kebencian. Jadi tidak ada kata alasan buat kamu Kamu bukan penghujat atau penista Sekaligus penebar kebencian Di sini jelas sekali dia seperti itu <tuh> Kalau kita nggak baper ya Tapi namanya Allahu Akbar Itu adanya di dalam Islam Bukan di Kristen Tetapi kamu menyebutnya dengan cara Mimik dan muka sebuah penghinaan Kami jujur sakit hati dan terluka kalau dengan seperti itu Tapi karena kamu Ya mungkin sudah akut gilanya Jadi kami sedikit memaklumi Dan kita uh, harus berusaha Untuk menyanggah dan meluruskan Supaya publik tidak tergiring Apa yang seperti kamu katakan Dia setia Di dalam pemberitaan Teriak-teriak Apa kabar Apa Wah, kabar. Lima kali sehari teriak-teriak. Tapi mereka tidak mengenal Allah. Nah, coba dia bernarasi seperti orang azan ya. Kalau dia seperti itu, apakah dia tidak tidak melukai umat Islam ya? Kalau mungkin dia menyampaikan Bible, kami nggak masalah. Mau dia pakai nyanyi, mau pakai ini. Nanti kalau saya katakan, kenapa ibadah umat Kristen seperti nyanyi-nyanyi juga joget sampai ter apa ya, terjungkal-jungkal seperti itu, kamu tersinggung pula. Hei, Kristen-Kristen ya, termasuk si Udin ini, tolong perhatikan ya. Kamu menarasikan apa lafaz azan, kumandang azan seperti itu. Saya kumandangkan azan. Allahu akbar Allahu akbar Coba dengarkan Dengan seperti kamu mengatakan itu Enak didengar yang mana Allahu akbar Allahu akbar Nah Jadi kami berusaha mengumandangkan secara Secara apa ya Penuh keindahan dan berusaha untuk Bisa di, diresapi Dengan hati Kamu menarasikan seperti itu Suara azan kamu pakai mainan Di sini Kamu yang selalu membawa kebencian di sini ini Bila kamu menyebutkan sebuah ayat bibel. Kami nggak masalah. Seandainya kalau kamu memang kurang pas. Dengan apa yang ada dalam ajaran Islam. Menurut kamu. Mungkin ada oknum-oknum orang Islam yang. Seperti kamu katakan. Kita bisa berdialog, berdiskusi. Kenapa harus seperti ini. Saya bantah kamu. Supaya netizen tahu. Bahwa kamu adalah penghujat dan penyesat. Jadi, ikhwan bilang semuanya ya. Kalau kita dengarkan, dia seperti memainkan ya alunan kumandang azan lima kali sehari seperti itu. Itu sebuah hinaan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang setimpal kepada si penghujat ini. Pertama tadi dia menarasikan Allahu Akbar seperti itu. Suatu saat kamu akan merasakan bibirmu itu terbalaskan seperti apa membusuk nanti. Karena kamu telah menghinakan Allah subhanahu Wa ta'ala Kamu boleh benci dengan orang di luar keyakinan kamu. Tapi kami tidak akan terima bila kamu menghina Rasulullah SAW dan Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi Kamu mengundangkan azan Dengan bermain seperti itu Kamu narasikan seperti Lima kali sehari apa gunanya gitu Nah kita simak video berikutnya Kalau perlu kita ulang nanti Congor dia ini Teriak-teriak seperti itu Ini Kristen-Kristen ya Apakah pantas dia menjadi panutan Jawab dengan akal pikiranmu Ngacu ini Terus saya bertanya Apa sumbangan Agama Arab bagi Kemajuan dunia Apa sumbangan Lomba baca Kitab gombal gambul Bagi kemajuan Indonesia Saya jawab ya <tuh> Para penghafal Al-Quran itu menunjukkan dirinya bahwa umat muslim ini banyak yang cerdas Dan memang umat Islam ini orangnya cerdas-cerdas Dengan bukti nyata banyak yang bisa menghafalkan ribuan ya yeah, ayat yang ada di dalam Al-Quran Bahkan bisa menghafal semuanya Jadi ini menunjukkan bahwa Orang umat Islam ini Selalu belajar, belajar, dan belajar Menunjukkan sumber daya manusia dengan kecerdasan Akal pikirannya dipakai Terus Dengan hafal Quran Hafal Al-Quran Itu menunjukkan orang-orang Berilmu, disitulah Kalau namanya kita berilmu Pasti Bisa memajukan suatu negara satu bukti Indonesia Indonesia ini sudah berdiri berapa tahun Siapa yang memimpin? Siapa? Orang Kristen datang hanya untuk menjajah 350 tahun Umat muslim Selalu menjaga kedamaian Kerukunan antara umat beragama Saling menghargai Apakah Kristen dianiaya di sini? Tidak. Kerukunan tetap dijaga. Kalau kamu mengatakan apa sumbangsih Islam terhadap, ya, terhadap Indonesia? Saya rasa, ya, semua orang bisa menjawab. Hukum banyak diambil dari hukum-hukum Islam. Sekarang, ya, Anak-anak bangsa ini tanpa adab budi dan budi yang luhur ya Yang diajarkan dari tuntunan Rasulullah SAW Jadinya seperti kamu, kenapa? Kamu menjadi orang Kristen Provokatif yang kamu bawa, kebencian yang kamu bawa Penghujatan yang kamu bawa dan penistaan yang kamu sampaikan Orang bisa menilai sekarang Orang bisa menilai Siapa yang kamu nista Siapa yang kamu hujat Siapa yang uh, kamu, kamu serang Umat Islam Menjalani dengan bijaksana Tetapi Saat orang melihat kamu Dengan narasi kebencian Yang Berpendapat bahwa Yang menyampaikan bahwa Indonesia Tidak ada kedamaian, tidak ada toleransi Kerukunan dan keadilan Ternyata faktanya di Indonesia ini damai, adil, dan sejahtera. Toleransi umat beragama terjalin, kerukunan terjalin. Nah, yang terbukti yang mana? Yang terbukti adalah orang yang mengikuti ajaran Rasulullah Alaihi Wasallam, Bukan yang mengikuti apa yang kamu katakan. Kalau kamu selalu bernarasi kebencian seperti itu, sampai kapanpun semakin banyak orang yang bersyahadat. Jadi kalau kamu menghinakan ya, lafat azan, kumandang azan, orang bisa menilai, gak usah jauh-jauh, kamu teriak-teriak tadi dengan saya, menyebutkan Allahu Akbar, saya kumandangkan lafat azan tersebut, orang bisa menilai, pantas mana yang didengar dari bibirmu, dari mulutmu, atau dari mulut saya. Pantas mana didengarkan? Voting kita, bisa voting Allahu akbar Allahu akbar Kita voting Allahu akbar Allahu akbar Kita voting nanti Sekitu indahnya kumandang azan. Lafaz azan sebegitu indahnya. Kamu narasikan dengan sebuah penih penghinaan. Kami tidak terima. Sekarang kita bisa buktikan bahwa kamu yang mengatakan seorang Kristen hasilnya hanya membawa kebencian, penistaan, dan pengujatan. Kami umat muslim membawa kedamaian. Fakta bukti berbicara Sumbangannya adalah kebodohan berpikir tumpul merasa bahkan tega-teganya menghina seperti dus somat tongos Nah, orang seperti inilah ya contoh-contoh seperti ini. Al-Quran mengatakan, ya, orang di luar Islam adalah kafir. Itu pernyataan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penghinaan. Kalau kamu katakan itu penghinaan, apa urusannya dengan Kristen? Sedangkan kami tetap menghargai orang Kristen: agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kita jaga kerukunan antar umat beragama bila pun kamu tidak meyakini Al-Quran Kenapa kamu baper Dengan adanya ayat-ayat itu Sedangkan kami melihat Kristen ya Jelas-jelas Yesus itu adalah manusia Dan mengatakan Orang yang tidak mengikuti Yesus Itu tidak mendapatkan Kerajaan Allah yang kata orang Kristen Kami nggak masalah itu keyakinan kamu jadi lucu jadi Ikhwan Villa semuanya ya saudara-saudara Kristen ya silakan anda menilai kata-kata si Udin satu orang saja kamu mengikuti kata Udin dua hari kamu akan berkelahi dengan orang tapi kamu ikuti kata-kata saya kita jaga kerukunan antar umat beragama kita ikuti hukum yang berlaku di Indonesia taat dengan agamamu Patuh pada peraturan hukum Yang ada di Indonesia Dan jangan ikuti si Udin Saya yakin Lebih dari dua hari Kamu damai damai saja hidup bertetangga Tapi kalau kamu ikuti si Udin Satu hari dua hari Kamu katakan seperti ini Kamu ikuti kata Udin ini Jangankan dengan umat Islam Dengan saudaramu seiman Mungkin bisa berkelahi Karena apa? sudah tidak ada lagi mengajarkan orang yang berbudi luhur, berakhlak dan tidak punya berperilaku yang baik. Coba kamu lihat sendiri. Silakan saudara-saudara Kristen menilai sendiri. Begitulah ikhwan fillah semuanya. Sedikit video reaction atas penghinaan si Udin, penghujatan si Udin. Ini saya katakan penistaan bahwa si Udin ini dengan secara sengaja melafalkan Allahu Akbar dengan semaunya sendiri dan komandang azan dipermainkan. aqidah Channel akan kembali setelah ini dan dengan topik yang berbeda pastinya. Terima kasih Iwan Villa semuanya yang selalu setia. Dengan agenda channel dan channel-channel Muslim, semoga apa yang saudaraku berikan atas dukungannya mendapatkan nilai pahala dan nilai yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dijadikan tabungan amal nanti di akhirat. aqidah channel, undur diri dulu. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.